Serempasnya kelakian ku ini dengan sikapku. Apakah karena aku insan kekurangan mudanya kau mainkan? Oh mungkin tak diri ini. Yang Menjadi pemadani Seperti bintang Yang kau ucap Dalam janji cinta Juga mustahil bagiku Menggapai bintang di langit Siapalah diriku Semua itu sungguh aku tiada mampu. Salah aku juga karena jatuh cinta, insan sepertimu seanggun. Bidadari seharusnya aku cemigo. Sebelum tirai hati Seperti bintang yang kau ucap dalam janji cinta Juga mustahil bagiku menggapai bintang di langit Siapalah diriku hanya insan biasa semua itu Sepertimu seanggun bidadari seharusnya aku cerminkan diriku sebelum tirai hati Sahaja Tahu niatku tulus dan suci senang benar kau ucapkan kawan kami itu suratan sedikit pun dia wajahmu tidak ada antara antara Di dalam hatiku Dengan satu rasa Dalam satu cinta Sewaktu kita bersama dulu Hanya kita yang tahu Dalam mana telah cinta Tak tamam. Xa Supaya tercapai hasratmu Manis di bibir Memutar kata Maka tuduh Akulah segala penyebabnya Siapa terlena Pastinya terpana bujuknya. Harapan Engkau pastinya tersebut Dengan pengunduran diriku Tetapi bagi diriku Suatu keterangan Andainya kita Terus bersama Belum tentu Kita bahagia tidak kau ubah cara hidupmu Anggada baiknya bila tidak lagi bersama Terasa jauh diriku ini dengan dosa Aku tinggalkan walau tanpa kerelaan yang nyata kau tidak merubah Selalu Mencari sebab Serta mencari alasan Supaya tercapai Hasratmu Manis di bibir Memutar kata Malah kau tuduh Akulah segala penyakit Siapa terlena pastinya di Wujudnya, rayunya, suaranya Yang meminta simpati dan harapan Engkau pastinya tersebut Andainya kita terus bersama Belum tentu kita bahagia Lama. Belum tentu kita. Saat mimpi lalu apa sebenarnya yang kuimi ku tak tahu. diri tercampakkan. Di mana berakhirnya nanti permainan sandiwara mu kasih sesungguhnya aku tak mengerti jika benar cinta. Sentuh rasa hati, ada kali cemburu melukai. Namun aku tumpuhi dengan sabar. Sejak aku jatuh cinta padamu, perasaan aku sering terganggu. Ada aku rasa curiga, ada semacam tak percaya, ada kakak setia kepadaku. Oleh kerana hatiku setia sebab itulah teguh cintaku. Hati sudah terpika, sebab itu aku